hai hai halo guys welcome back, welcome back balik lagi sama gua kali ini gue lagi main di panen 138 dengan modal 56 ribu ya best ya langsung aja ini mau gua gaskan by the way sebelumnya gua kasih tahu dulu ke kalian ya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain kalau kalian mau support gue caranya gampang bantu like dan subscribe nya aja kita lihat nih bed 800 nggak jadi apa-apa Cok ayo dong sayang turunin birunya mejo ah hijaunya turun bestie Aduh nggak mau ya kita gas terus aja nih ya iya ternyata tidak menghasilkan apa-apa tidak ada perkalian yang kena juga nggak apa-apa namanya dipanasin dulu ya saya kita coba gaskan lagi nih di turbo ya puter puter puter 30 kali nah dapat perkalian 5 ditambah lagi saya turunin birunya sayang aduh nggak mau dikali 5 lumayan ya bestie 8.000 ribu ambil lagi sayangku ini cakep mana perkalian lagi us ya nggak mau guys perkaliannya tidak mampir ya bestie ya lagi lagi lagi kuningnya turun aduh sulit ditambah lagi sayangku hmm. ayo bisa uus uh, uh, yang ganteng by the way guys ya kalau kalian mau join di komunitas gue udah taruh linknya di kolom komen ya udah dipincet jadi tinggal di klik aja Silakan join ajak teman-teman yang lain ya guys ya biar makin rame Walaupun kalian enggak main slot juga boleh aja kalau mau join di komunitas gua santuy santuy guys, di santuy turunin itu kuningnya, nggak hmm, mau juga jancok. Dapat kaliannya 13 belas hmm, mantap mantap, 4100, ditambah lagi kuning ungu. Wah perkaliannya lagi muncul mulu nih, cuma sayang pecahannya dikit banget say. Uh, kuningnya kena tambah lagi, tidak mau ya guys? Ya, kita coba aja, gas kan di kue kali ya, naikin bednya dulu. Kita putar-putar, putar 10 kali. Berharap dapat gratisan, saya emang agak susah ya guys. Tapi paling enggak, kalau enggak dapat gratisan, dapat perkalian di luar yang banyak gitu. us sudah lumayan bikin happy, tapi perkalian yang biru-biru ya, jangan yang biasa aja gitu. Saya enggak suka yang biasa-biasa aja, us. Hmm. Ah, us, babi, Aduh sulit ya bener-bener ya. nih sama dia kagak dikasih turunin birunya kurang eh oh, mahkota meleduk kaliannya mana us kancingnya kagak dikasih kaliannya cok mahkotanya pecah sayang sekali besti si usnya kayak babi ya jadi dapat gratisan guys ternyata di bed 2400 mantul-mantul kita puter terus bestiku ya yes, kan lagi aduh nggak mau ayo bisa sayang turunin lagi ya tulis besti lagi turun itu nggak mau cok dikalinya tiga 2800 ya bisa yuk turunin ungunya sayangku dapat langsung perkaliannya mana uus ganteng mana kaliannya uus wah gembel Nah, dapat juga akhirnya dikali 8 nih 11.000 lumayan 95.000 mega mega mega mantap tambah lagi besti dapat lagi perkaliannya 5 mantul nih Idih, cakep ya dikali 15 masih tersisa 10 spin nih Jangan dikas kendor us, langsung gasen terus. Dapat kuningnya, kalian ini nambah jadi 23. Semakin pecahannya banyak ya kalau kalian ini udah begini sih bagus banget nih hasilnya harusnya. Cuman uangnya mau nggak? eh anjing kurang satu hijaunya. Goblok, wow, kurang satu hijaunya padahal udah dapat kaliannya kok. Aduh, sulit banget. Nah, dapat lagi yuk. birunya turun tidak mau kita coba puter terus saja dapat 163 aja nih ya bener guys 163 ribu aja ternyata jadi kita putar-puter terus ya best ya hmm. langsung kita gaskan aja lagi nih di bednya lebih gede puter-puter turbo gua langsung dapatkan kalian tiga cakep lagi sayang birunya turun kurang satu Mantep ya bestie gini dong kan dilihatnya enak ya kan 31.000 dikali 7 dapat di luar, cok. udah ini manis banget 50.000. Sensasional ini dapat di luar, cok. Wah, gila 54.000 dikali 7 enggak sih, tapi mantap ya guys-nya. 378.000 dapat di luar. Berkat bet 10.000 ya, beginilah kalau main slot ya, guys. kalau menang turun naik saldo itu hal yang biasa tergantung oke ngekin kita aja hari itu ya hmm, dapat tuh izinnya turunin itu sayang bisa aduh gak mau cok puter terus puter terus ini kurang gembel gembel oh, langsung diangkat us hmm. kurang ya jadi kita coba aja nih langsung yuk buy di 120 ini akan jadi last buy dari gua ya guys ya semoga aja ada isinya semoga gak bikin ya guys langsung kita lihat saja. Ayo ayo sayangku. Hmm. Ayo ayo ayo. Hmm. Kasih kasih sayang. Ayo dong. Bisa yuk bestie. Hmm. Ayo bisa sayangku ditambah lagi Lagi us dikasih lagi Aduh nggak mau cok Dapat lagi merahnya turun nih tuh ungunya Aduh nggak mau juga dikalinya 9 Tapi lumayan banget Tapi baru dapet 24 ribu doang Thank you banget ya buat kalian nih Yang udah mampir Jangan lupa jadikan tontonan ini Sebagai hiburan semata aja Tidak untuk ditiru ya guys ya dan juga tidak pernah gua ngajak kalian untuk ikut main. Kalau kalian suka dengan konten gua, mau support channel gua caranya gampang, bantu like dan subscribe aja terus di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga ya guys ya, kalau kalian mau join di komunitas, link komunitasnya ada gua taruh di kolom komen, oke? Okay? Jadi tinggal di-klik aja. Terima kasih best yang sudah nonton sampai akhir. Have a good day and bye-bye.